ya Halo guys di malam yang penuh berkah ini saya pengen main COD lagi Oke tapi di map yang ini ya battle royale Oke kita di map yang battle royale yang halo trust oke okay. bikin tim dulu ya Waduh halo langsung aja mulai rasanya agak beda ya halo lebih tinggi terbangnya, jadi saya pengen pergi dulu. Halo. Oke, jadi langsung mulai. Iya, ditanjak amannya ya. Kita gue bisa gerak ini. Oh iya, saya ngikutin orang. Halo, ya, terima kasih karena saya mengikuti Anda jadi saya bisa masuk ke sini. Langsung mendapatkan di senjata. atau okay. ada berapa? Titi, Di atas. Hitung. Hitting the enemies. Itu, itu nice mantap lagi gak sih? Lagi ini udah apa ini? Hmm. hatiju ya susah banget. lihat ini ya kanan kiri. oh iya cukup risai api oh, risai masih nice risai grafik, like, oke okay, nice dapat dah, kinetik oke okay, nice dapat, masih mencari di mana nice dapat nah, pesik sniper amal, ada yang lain guys ya ini gak ada banget asli dah, apa nih itu holographic stick lain. Ini asli nggak enak banget dah. Aduh ada lagi ini nih di sini. kita sama Nice. Mantap. Fokus, anggap ah, perlu dah. Ini orang ini sempit kok tempatnya. Ya, tiba hati. Oke udah habis dah. Sisanya tinggal mencari musuh. Bawah, ya. kiri kanan, kanan kiri situ dah ya, mendingan. Circle collapse oke, nah, Tinggal satu lagi Ada lagi yang jalan-jalan Mana dia ya menjalan jalan-jalan me. ini, ini mulai nge-lag Aduh mulai nge-lag Cok oke okay, ng nge-lagkannya udah hilang nice aduh kanan kanan ya kanan ya ada dua lagi ngapain di sini nih ada lagi satu lagi itu dia satu lagi eh eh ngelak-ngelak-ngelak cu, Cuk, aduh di mana dia si bang beneranmu untuk mati kawan-kawan musuh ya dia ini agak aneh sih nyebut kawan oke okay, let's go Nice. Waduh, waduh, ada lagi nih. Udah ya. kurang yakin nih. Sebelasan aja dah. Garis oh, sebelasan aja. Us, tempuran hebat. Unggul salah satu petarung mati ya. Nah, gimana dia? Engaging the enemies. Ya, yeah, I know. Lagi nih, satu lagi nih kanan kanan kanan kosong kanan nice kosong belajar ini setelah gimana deh ah yang ada yang kill siapa nih ada yang ngekill cuy berarti ini oh ada ada Gura. aduh susah juga ini ya susah nih cuy tar mereka sedang bertempur down gimana dia collapse imminent, to safety. Okay. belakang tuh ada lagi ya yeah, ini belakang ini dapat ini ya, musuhnya wah namanya kayak gini kapan ngedu naik-naik-naik-naik-naik-naik mana yang mereka marah mana ya ada cu oke okay, nice ngekill antum adalah seharusnya lah. satu lagi mana dan disitu dia oke okay, nice pinter ada lagi cu tadi mereka sedang dar doran asik banget dekat lagi wah jendelanya pun pecah mereka sedang asik di situ mana dia bawah cuh wah ada dapat sama dia mana lagi ya tapi si itu safe zone ya safe zone di sini ya ini lagi cuk nasi nggak siap mana mana mana nggak ada mana cu, nice, uh ada lagi dan jadi winner, oke okay. sudah menjadi winner, coba map yang coba map yang lain dah beda coba beda map bisa ganti Coba map yang beda. Keluar. Ah, oh, cancel. Cancel. Oke. Okay. Okay. Buat tim kita bikin yang battle royale Kayak kirim. Map nya jangan yang ini. Apa ya? War. Ini aja deh. Oke. Okay. Halo. Oke okay, dan ada dua orang lagi okay, Let's go. Nungguin satu lagi nih ya berarti ya. Nggak kayaknya memang tiga orang doang dah. nice ini dia Locus, Locus sudah mulai banyak ya Bukan mulai banyak sih ya cuman gak anjing ini oke kita ini taruh nah, kamu Darap. nah teropong lebih enak kan ini ganti kelas defense nih ya kita tracker aja tracker dah tracker mekanik konservasi konfirmasi. Kederan nggak? Asik. Waduh, waduh, dua, dua, dua. Ini dia ada paninya. Ya, timnya ini. Ya sendirian dong. Waduh, sendirian dong. Oh. apaan apa? Battle Royale, nyantem keluar apa gimana nih? Sendirian, nah sendirian, benar sekali. luarnya pun sendiri ya we crash site aja ya sendiri dong oke okay, let's go crash site agak jauh ya. agak sedikit setelah sekarang oke okay. sendiri guys untuk Oh no, ada musuh lain Ini lebih cepet ya Akilah. Karena hantum lebih cepet Saya menghantum Mati Ulang lagi dah, ulang lagi Ulang, ulang Baru turun, langsung turut Turun, langsung turun dan nerangnya pun turun hmm. ulang dah ulang dah oke okay, kita undang siapa aja yang mau bergabung udah ada empat tiga siap nih kopi om khairul ah dia keluar hai halo halo halo gas gas ada gas, gas gas keluar juga. Yada, gas, gas, ya. gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas pas ganti Tracker udah dipakai defense kita bisa ninja trap master sport and steel pampet Oh itu ya ninja, ninja lagi ninja. defender raja kali ya apa ya tapi perlu itu gede, record sudah dipakai, Skill apa itu? ini, defender aja, steel support, tapi perlu ini ya, itu namanya pampet steel ninja, ada pakai steel aja, coba kita pakai skill yang satu ini, coba nyobain, steel ninja coba coba pakai ini now now now ya Asik. woi bisa asik. mantap deh bisa kabur waduh suaranya kegedean ya. apa Hmm, sakura, sakura. cepet nah. oke dibuka Creek, nice creek. Dari mana bang? First blood. Assault rifle here. Ah batal. Ambil nih. Ah, penuh Bambang. Ini baru segini ya. Halo, Bambang. Dari mana Bambang? <laughs> hmm. Dari mana Bambang? Ini eh, dari bumi. Daerah kamu mana? Dari mana ya? Bogor. Bogor, Bogor, Bogor. Huh? apa? Udah? Oh masih, masih sekolah. Uh, 8 Hah? 8 SMP? Ya, betul SMP Kamu gimana? Udah kuliah eh. Oh, dari pemalang. Oh, halo. Saya dari bumi. Aduh, cuh. Ada labir di mana ini? Uh, uh. Wah, trauma. Bekas malam. Eh, bekas tadi The safe zone is masih dah, changing mantap. Iya, tadi di ronde sebelumnya turun langsung kalah. Hmm, hmm cepetin dikit. Oke, okay, nice. Ada ya di situ. Ambil, ambil, ambil Ningkatin skill DLQ33 ya namanya ngomong mau kebuka ini Eh, oh kebuka kasih Ya untuk DLQ33 balik nah, kebalik ini cu Drop Is okay, nah ini, nah ini pakai yang ini nih, oke okay, nih baru. Amin. Okay. ambil Amin. ini Amin. buat upgrade skill Amin. Okay. udah oh makan wah ada orang kasih nice cover me reload nih let nih sudah bisa digunakan di sini lebih lari cu. sini apa ya Wah ini motor bisa jalan di air coba-coba bisa cu, wah wah, udah nembakin cu, wah waduh waduh, Wah waduh, dari sana waduh, waduh, mati Bisa dipakai di mana aja ini, ya? Tidak bisa digunakan di sini. Oh, ini bisanya di dinding tinggi sini, kayak gini. Apaan? Apaan? Antum ngomong apa? Has been delivered. <tuk> ah, ngomong apa hmm, kurang jelas lah. Hmm? skup apaan? buk? ah? apaan? skup apaan? halo ada spok spok apaan mau oh, makanya di sini ya begini Airdrop gini tuh gini Hmm. Asyik, Nice. Ah, <tuh> Ini bisa kepake enak juga ya. Cuman ini nggak bisa buat yang terlalu jauh. Aman aja, ya? oh jauh itu. Bisa, bisa coba-coba. Sehat, asik. Ah tapi jauh dari zona. Ada oh, truk. Ntar aja deh. Kelabu. Dari belakang ada yang nembakin Belum bisa terlalu jauh ini Ini memang tidak bisa Menurut kanan Kulihat Terminal saja is Semuanya pada kosong, kosong, kosong. Hah? The safe zone is collapsing. Antum nomor berapa deh? berapa? empat, empat ya. wah, nomor empat. airdrop is coming. airdrop. Airdrop is coming. Hahaha. Airdrop has been delivered.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 Gom sendiri. berlari asik. Nah, tapi sisa dua ini ya. Kau oh, arahnya ke mana wah dia memakai mobil lugal-lugalan ini tidak bisa dibiarin ini air drop in air drop is coming huh? Your teammate has been waduh nomor satu kenapa tuh Antum. ya yeah, we'll take the duck back <laughs> Ya, bentar. Sebentar, sabar. Sabar, oh, asik. nice mantap! Mantap! Antum sedang di mana? Jauh, kok bisa disitu? Anda. Anda datang. Matinya di kendaraan pasti ya. Wah, return... wow, warna hijau juga Next, sama tuh. Sick. udah oh, mati kau ada dia. Oh itu ya? Wes jauh parahnya gimana itu? keluar sih ya seharusnya dia. nanti dia aku karena kenakanakan. Chip terminal is almost ready. karena itu cus harusnya. wah. aku sedang kolet out deh sana aja. perang. Ya, Warna hijau sebentar, warna hijau. I'm bentar, warna hijau bentar. Oh, udah dipanggil nice. Eh, bisa tolong kesini gak? Ini kayaknya ada musuh dua orang dah. Ya, cukup bisa. Ya, bentar-bentar, ya, tapi jauh kayaknya deh Ih, jauh, gak sempet cuma. Jauh itu, nyeret nih, nomor satu, satu. Hey, satu di mana? Oh iya, itu dia deket ya. Jauh itu cu, nomor satu, nomor satu, hey. jauh se, jauh itu jauh, jauh tuh 2 juta kilometer itu. Nih ya, dikit lagi anak nyampe nih Sabar, sabar Waduh, sempat gak ya, sempat gani ya Nggak ada yang gak sempat ya Nah, sempat, sempat, sempat Sini, sini, sini, sini, sini Kiri, kiri, sebelah kiri kamu Cuy Oh, udah dapet dah Udah dapat, dapat, dapat. Citan, citan Oke, okay, thank you, bro Kok bisa ini? sempat lari lagi. Mana dia? Maksudnya. <SILENCIO> nomor 3 itu kenapa itu? Dia mati lagi nomor 3. Iya. Nomor tiga mati lagi. ini ada apa di sini. Nggak ada apa-apa ternyata. Eh kita di tengah-tengah zona aman, ya hati-hati musuhnya bisa nyergap di mana aja. Jadi pinggir aja. Airdrop is coming. Situ kayaknya musuhnya pada ya, nah ya, betul, Situ-situ situ pada, eh, atas lagi. Nah, tuh, nice, mantap. Aduh, wah, ada turun. Wah, cu, cu, cu, ngantuk, mau <laughs> To sink, <laughs> eh, tolongin nih. Eh. Ngapain turun tiba-tiba ke bawah? Aduh, ya, ya, ya, ya, ya, kamu ngapain tiba-tiba turun ke bawah? Paket datang meluncur ke sini, hati-hati, cu Dua lagi roketnya, sabar-sabar. Nanti nomor satu. Ah, ah. ada, kena lagi, ah. ya, do game over, kita juara dua, game over, cu. Rul 505 COD melihat hasil match ganti map aja apa ya ini ya tarini aja ya udah boleh wis sudah punya pacar kecil kecil Woi, kecil-kecil udah punya pacar nggak boleh itu. Dadah-dadah. Ya, Halo. Wah, ya. Class tracker, mechanic, the tracker mekanik konfirmasi kayaknya memang perlu ini halo saya dari ah. bumi terbang. Ya, Welcome to Blackout The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Hmm. Oke, okay. time for the mission. Wah, kecilin beda, kecilin, kecilin. Ya di Sini Oke mau turun di mana jauh cuy berapa sih jauh banget nyampe ga Oh itu ya jauh cuy emang nyam emang nyampe ya Oh iya nyampe betul. <laughs> nyampe nyampe. Asik, nice, mantap dah. Turun, tapi jangan di sini turun dah. Ya. oke okay, ini, nah ini aja deh ini. ini lebih oke, okay, lebih realistis. Ada musuh, musuh, musuh. Hati-hati bang. Ini akan segera terjadi teman-teman. Hati-hati bang, hati-hati bang. Aku oh, nggak mau keluar. Nih yeah, level dua, nice. Di situ ya musuhnya, bodoh. Ada 3 musuhnya, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, ada 3 musuhnya. gua, iya, oke, hati-hati, hati-hati dan sampai mati, ogor, sniper ya nice, cam coming, Where are you? The revive flight will arrive hmm, hmm, Mana Itu cuh uh, hmm? Lantai bawah Udah lantai It's ini the... Ya ya Ambil-ambil ambilnya ambil, nih Nomor 3 Your will return to the battle when the next Susah juga ya Helikopter mana Nice Oke mantap Terminal Helikopternya mana cuy Mana ya Turun aja gitu ini Kena ntar Ditembak Tartar The safe zone is collapsing Your is on the syarat buat nembok musuh itu harus kelihatan ininya ya. di sini kosong harus cari ini ya. mana dia mana dia mana dia. jangan jangan dia naik. turun. Oh ya ada helikopter di sini tapi di mana ya? melatasnya level 2 lagi. udah ya. ada terus level 3 apa ya oke okay. depet ak-47 enggak hogar aja deh ada yang mau nice oke okay. pakai ini pakai ini air drop okay. is coming di mana? Your teammate has been Ah, ini ini ada nih. Waduh, kok bisa sih? Ah. Oh, dude, gue kena kill nih, cuy. Oke. Agar musuhnya tidak, agar temannya tidak ini. Oke, antum di mana? Tadi call, belum Nomor satu call. Hari, call. Cetan. Your ada okay, nice. Wah, tadi ada ger <laughs> hmm. Mana lagi mana? Waduh, antum nih nih? Wah. lu no. Aduh cu, susah banget. Ya? Ada lagi cu, hati-hati Ada hati-hati hati-hati hati-hati ada lagi, ada lagi. Dekat cu, deket dekat. Di atas dia, di atas. Tolong, tolong, tolong, tolong. Kenapa cu ini? Wah, aduh cu, tolong cu, tolong tuh. Ah, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong tolong tolong. Nina, Nina, Nina, Nina, Nina. tolong, tolong, tolong. Tolong please, please, please, please. Aduh, please banget nih, please banget, please banget, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. kenapa nih, kena nih, kenapa nih? Terasa banget, ah, tolong, tolong, tolong, tolong, bang, bang, bang, bang, bang. Wah, pesobat ya. The airdrop is coming. Dulan kali jangan turun di sini deh. Hmm. ke sini deh. Horray, teman-teman. Kalian jangan turun di situ deh. <laughs> aduh Ada, ada aja. Wah. Lupa lagi. The lupa flight Dulu pacu kan ada skill itu ya lupa aduh apa pakai AK47 aja kali ya Dia pakai Jet us bisa juga Nungguinnya lama cuy 25 detik lagi ya Anda Anda aja di sini ada helikopter. Ya, don't care lah. Yang penting dapat senjata dulu. Ah, dapat satu. Heh, ya, kosong memang ada musuh di sini Suara apa itu? Nice, mantap. Uh the dog wah wow. <laughs> Aduh ada-ada aja gimana bisa kayak gitu ceritanya <laughs> mana dia situ lagi <laughs> ada nomor satu itu bentar diambil tuh sama nomor satu kok bisa ya sih Tuh, ada empat sama beluga-lugalan lagi, bambang itu lagi ada tiga lagi musuhnya ini gimana ini bos wah dodo tolong tolong tolong tolong tolong tolong etda ya kena Tolong, tolong, cuk, tahu-tahu ada mobil isinya tiga orang datang ke sini. Dah, gimana sih? Tolongin ya, bisa gak? Bedok kok itu Prisya, please, nomor berapa ini? Oh, Mana nih, oh iya, nomor satu. Ada yang bisa tolong ngambilin gak nih ya? Tahu-tahu ada mobil datang isinya tiga orang ditembakin dong. Nomor 4 kayaknya jangan ke situ dulu dah Aduh, aduh, aduh, aduh lari, cu lari, cu lari. Lari, lari, lari, lari. Lari nomor satu lari. Lari cue, dikejar, kejar dong. Lari cue, lari, lari, lari. Nomor empat, jadi scan belum. hati nomor empat, hati-hati. ini sambilnya. Nomor empat please, nomor empat. Duh nomor empat nggak sih. tolong please nomor 4 please please please tuh dalam tuh nice nah dapat senjata atau kan nah ketangga tangga tangga nomor 4 ketangga tangga naik naik naik nah ada nih pas pas ya scan scan nice mantap dah okay. kita kumpul di cargo docks ya nggak tahu udah kumpul di mana dari senjata susah, tapi cuman kargo dox yang masih ada ini. Oh, udah mau turun di mana nangis sudah ini. cuman kargo di sini. udah ada. Aduh, ada musuh. Mama tolong. Ya benar Air drop has been delivered. ini Let's go. Ya, ini ya ini jadi ada orang yang bukasin oh, The oh, revive ya, ini pake dua aja lah untuk sekarang peluru mana peluru pada nah, ini my dokter nah ini dia nih dua daisnya udah ada dua nih benda Oke, ada dua ada lagi gani situ dong cukup banget pelurunya nih habis uh. dah ini dah kapal dulu lah kapal ada seharusnya di kapal habislah mantap siapa yang salah The safe zone nomor 4 kena. Nomor 4 tadi oke. Okay. Oh ya, ada pasti nggak oke okay lah lepas tinggal oke okay. oh ini nice oke okay, sisanya tinggal kesana. wah ada 2 waduh waduh i'm coming i'm coming i'm coming ah, tapi segini peluruhnya cukup gak ah, Bentar nah bener Mohon maaf nih ya kalah lagi ya i'm coming bentar Nomor tiga tidak ketuh Hati-hati nomor tiga Antara kena. kena dong Kayak ya level segini Ya ya, ya. Satunya perisai Cuma di kendaraan ya Sabar ya sabar, mereka bukan ini nih. Bukan ke kendaraan itu. Bentar kendaraan saya kenantar. Ui, kau bisa. Sorry ya. Nah kayak gini nih. Kenanya pasti. Ini awas nih. Hmm. The EMP Barang drone sih. is ready ya. Yeah. kita <tuk> ah, kena. Wah, kena. Wush, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. kayak keluar dah keluar, keluar, keluar, keluar. Ya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya. Ya, guys, untuk video Call of Duty-nya cukup sampai di sini saja. Kita akan bertemu di video selanjutnya dan saya akan coba untuk menangin di di Battle Royale berikutnya. Ada.